Halo semuanya, selamat datang di channel Top Tutorial. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya menjadi kreator di aplikasi CapCut. Oke, kita langsung aja ya. Pertama, download aplikasinya yang ada di Play Store. Setelah kalian download, kalian buka aplikasi CapCutnya. Silakan kalian klik menu Template. Bagian atas ada menu menjadi bintang agency, silahkan kalian gabung ke salah satu grup agency di bawah, setelah itu kalian ikuti instruksi mereka dan ikuti langkah-langkahnya. Nah itulah caranya menjadi kreator di Capcut. selamat mencoba, semoga bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya kami bisa dan bersemangat membuat video berikutnya.